Nostalgia potret jadul artis alumni gadis sampul tahun 1987 sampai tahun 2005. Sejak diadakan untuk pertama kali pada 1987, ajang pemilihan gadis sampul telah mencetak puluhan hingga ratusan talent berbakat. Sederet nama tercatat memulai karirnya melalui ajang bergengsi ini. Bagi generasi 90-an hingga 2000-an pun, wajah-wajah manis yang menghiasi cover majalah ini menjadi salah satu yang dinantikan di setiap edisinya Untuk mengingat kembali, kita lihat potret jadul para gadis sampul dan penampilan terbaru mereka. Bella Sapira, Desi Ratnasari. Mau Wilhelmina Nike Ardila. Meliana Manuhutu Ina ke Kusherawati Cerita dari Kris Dayanti. Cindy Fatikasari Lulu Tobing Novita Anggi, Ersa Mayori. Jihan Fahira Meisha Siregar Andara Early Dewi Rezer Happy Salma Dian Sastro Wardoyo Anissa Pohan Nabila Syakib. Sigi Wimala Astrid Tiar Intan Nuraini Paula Verhoeven Ariani Fitriana Nadia Sapira. Raihanun Nabila, Aca Septriasa. Shila Marsia Sania Marwa